Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Giderosa Auto Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video, video di Rosa Auto Saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe Bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang Saya semangat nge-review buat teman-teman semua Memberikan informasi seputar otomotif Teman-teman Sekarang sudah menjelang mau Idul Fitri atau Lebaran banyak kebutuhan teman-teman yang belum terpenuhi di bidang otomotif yang cari-cari unit nah kebetulan kita lagi ada di showroomnya SKM showroomnya SKM ini terkenal showroomnya showroom Bajongan mungkin teman-teman yang mau cari unit sama rekomendasi karena unitnya bagus-bagus juga dan juga di sini digaransikan garansi mesin dan garansi transmisi selama satu tahun jadi teman-teman membeli mobil di sini Insyaallah aman untuk keadaan kondisi unit maupun kondisi mesinnya itu sendiri mengenai harga kita bisa langsung cross-check sama usernya mudah-mudahan harga yang diberikan harga yang terbaik harga yang merekomendasi pantengin terus channelnya Video videonya jangan di skip skip ya teman teman. Kita langsung ke ownernya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan ya, om. om Alvin ya. Iya Om Alvin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Sehat terus semangat. Jangan lebaran nih ya. Bener. Harus habis ya. Bentar lagi harus habis ini. Betul. Harus dihabisin. Targetnya Om Alvin <laughs> ini sebelum lebaran harus habis. Angkanya, harganya, Insyaallah pasti yang terbaik nih buat teman teman. <laughs> Pantangin terus ya. Kita mulai ya Om ya. Siap nilai Nah kita ada CRV ya. Cya CRV. Berapa nih Om? Gen tiga dua ribu sembilan. Gen tiga dua Yang dua apa dua ya? Bukan yang KW KW nih. WD Dua <laughs> Teman-teman yang 2,4 tahun 2009 ribu Ya bertransmisi otomatis ya teman teman nah, dan pajaknya di bulan 7 juli uh, atas nama pribadi. Pribadi, ya. uh, pribadi untuk alamat SMK di daerah bekasi ya bekasi betul sekali berplat ganjil kilometernya berapa om kilometer seratus dua puluh ribuan seratus dua puluh masih Harganya rendah berapa nih om dua saya buka cuma di seratus dua masih nego seratus dua puluh juta masih nego, masih nego. yang nik dua ribu sembilan dua betul pajak okay. hidup nego berapa om kira kira om Se sepuasnya sepuasnya Selemesnya. sampai jadi ya? lemesnya sampai Oleh, jadi sampai jadi pokoknya, sampai jadi, pokoknya. om Alvin Uh, sampai jadi uh, uh. Pasti diberikan Yang penting ada lebih Om ya Betul Pokoknya showroom Sampai jadi lapangan bola Lapangan bola <laughs> <laughs> Om Untuk ini bisa ya Om ya Bisa dong Nah DP berapa Om DP 5 juta aja DP 5 juta uh, uh. DP 5 juta angsuran Angsuran 3,8 3,8 Iya empat 5 tahun. juta Angsurannya bisa dikecilin lagi nggak Bisa dong Yakin. Nanti nego aja ke sini Tenang aja Tapi sebelumnya nih teman-teman uh. Sebelum kita ke unit-unit yang lain, hmm. Bang Alvin mau memberikan informasi. Hmm. Silakan alamatnya sama nomor teleponnya bang. Alamatnya di Gang Haji Delit. Pulang. Alamatnya di Gang Haji Delit, Curug Wetan. Oke. Okay, okay. Alamatnya di Gang Haji Delit di Curug Wetan. Ada di Google Maps SKM. Oke. Okay. Uh, nomor teleponnya nanti 081 Oke. 38, 38 32 46 Oke. via WhatsApp. Sama WhatsApp semua. Oke. Okay. Nyambung semua. Itu yang tipe XL apa, -apa tuh? Itu MC. yang simpati. Heeh. Uh, nah, M3 -nya? M3 nya ada juga di 0857. Oke. Okay. Eh uh, sebentar, 0857 770 okay. 33096. Oke, okay. nomor telepon Om Alvin ada di kolom deskripsi ya, teman-teman. Ya, Buat teman-teman yang mau langsung kepo nanya-nanya langsung ada nomor beliau di bawah ini. Betul sekali. Kita lanjut lagi ke unit selanjutnya yaitu X. Ya. Nah, ini manual metik nih. Ini manual om. Manual. Tipenya ah. apa nih? Tipenya GX -E, Om, tertinggi. Tertinggi ya. Tertinggi ya. Tertinggi, Oke. -E. Transmisi manual tahun berapa nih? Tahun 2018 om. 2018 2018. 2018. Transmisi manual tahun ah. 2018, pajaknya di bulan Juli 2023. Kalau Juli, jatuh. betul. di daerah Selatan ya, Jakarta. Kalau pajak masih bisa dibantu om. Masih bisa di Bantu. Oh, tapi hidup nih ya. Hidup. Kilometernya berapa, Om? Kilometer cuma 30.000. 30.000. 30.000. Service record. Full set. Tangan pertama dari baru, full set. Benar. Full set. set. Oh, full set. <laughs> Kilometernya masih rendah banget ya. Masih rendah oh, banget. Harganya berapa, Om? Harga kan kalau di pasaran ini masih di 130-an ya? 130-an, benar. Ya? Kalau di saya, cash kredit sama aja, Om, harganya. Cash kredit sama aja? Harganya sama aja. Okay. Kita buka di angka 120 juta. 120 juta? Masih nego. Masih bisa nego. Silahkan. Wede, tuh, teman Selemesnya teman. negonya. Nego sampai lemes? Sampai lemes. Ah. Ya, tuh, teman-teman. Ah. Dibuka open price 120 juta. Ah. Buat teman-teman yang mau cash, langsung nego langsung ke Om Alvin. Ah. Dan yang buat mau kredit, nih. Berapa DP-nya? DP! Kalau di luaran 12 sampai 15 ya 12 sampai 15 Nah Saya delapan 8 juta delapan juta 8 juta aja. 8 juta angsuran berapa tuh Angsuran cuma di angka 3,9 Gak usah 3, di atas 9. 4 masih gak bisa nego ada Masih bisa nego. Masih bisa nego lagi. DP masih bisa nego. Angsuran masih bisa nego dikit. Angsuran masih bisa nego dikit aja Aduh. ya. Jangan banyak-banyak. Nanti ada bonus spesial juga. Ada bonus spesial uh, juga. Pokoknya kalau di saya itu semua okay. mobil itu mau tua muda. Oke. Okay. Free poles seumur hidup. Free poles seumur hidup. Seumur hidup. Ini bener nggak bercanda? Bener nggak bercanda? Iya. <laughs> Jadi selama dia make ya, ya. jangan dijual nanti datang oh, saya. Gitu. Oh iya iya iya. Wih, biasa. Gitu. Dan juga ada garansi mesin, dan garansi mesin, ya? dan uh, transmisi satu, satu tahun, satu tahun, satu tahun. Itu di covernya sampai berapa puluh juta, kira-kira? Pokoknya total cover itu 80 juta, 80 puluh juta. Uh, pokoknya nanti kalau tiba-tiba di jalan ada mogok, ada kendala. Free towing, free towing seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. bahkan uh, bahkan sampai apa, namanya bensin habis pun. Uh. Dianterin lima liter, lima liter, lima liter, free. Gak kena biaya, gak kena biaya. Rekomendasi banget loh teman-teman. <laughs> Ternyata di sini nggak cuma menggaransikan mesin, tapi juga ada layanan emergensi selama satu tahun dan di all through Indonesia. Betul. Bahkan sampai ban kempes, kehabisan besi sekalipun free. Free. Hmm walaupun showroom dalam gang ya yeah. <laughs> nggak kaleng-kaleng lo luar <laughs> <laughs> biasa penanya benar-benar maksimal loh, Alhamdulillah teman -teman. dan juga harganya juga aduh minimal Insya Allah terjamin deh Insya Allah uh, kalau bekas nabrak bekas banjir saya anti banget anti banget paling anti nggak ada oke okay. uh. pokoknya digaransikan digaransikan bekas nabrak enggak bekas banjir Enggak ada bekas nabrak bekas banjir Oke okay, kita lanjut nih ada mobil Agia Agia 2016 2016 uh, oh, nih manual manual manual Agia 2016 hmm. manual teman-teman, empat -teman. ganjil untuk lama tersangka di daerah Tangerang, Kabupaten apa Serang. nih? Ini Tangerang, Kabupaten, oh, ada eh, Kabupaten, Perorangan? Perorangan, benar, pajaknya bulan tiga mepet, empat pajaknya panjang, panjang 3,24. <laughs> ya, iya, iya, iya. mepet, tiga dua empat, empat mepet, tiga dua empat, tiga dua empat, tiga dua empat, tiga dua empat, tiga dua Full set fullset juga iya, Uwe, juga, woi, warna hitam, kondisi hitam. bagus ya. Kondisinya lumayan, lumayan lah om ya. Ban ban juga ya, ban ban lumayan, lumayan lah, tebel. Masih cukup rekomendasi. Ya, 85 persen lah. Delapan puluh persen, betul sekali. Nah, harganya berapa om? Harganya saya buka di angka 90-an juta aja, sembilan puluh lima. masih bisa nego masih bisa nego tipis-tipis aja oh, <laughs> ada lebih ya. Karena susah agi Om ya. Susah, benar. Tahun 2016. Uh, ini full set teman-teman. Uh, uh. Bertransmisi manual, insyaallah enggak dandan ya. Enggak ada dandan. Tapi saya lihat nih ban depan doang nih yang agak perlu diganti nih. Tadi ganti. Oh, Murah itu mah. Murah. Ya, teman-teman harganya uh, 95 juta masih bisa dinegoin. Aduh, benar. Dikasih ban depan ya. Benar. ban depan pasti saya ganti. Kalau mau kredit berapa Om? dp-nya 5 juta aja 5 juta aja Karena asurannya ini buat online enak banget nih pokoknya bener sekali cicilannya 2,6 2,6 iya DP 5 juta dp-5 juta 2,6-an lima tahun ya yang lima tahun ya. tahunnya paling kalau yang empat tahun bedanya sekitar 400.000-an sekitar 2,9-an iya. 2,8 boleh nggak om Insya Allah boleh insya Allah boleh insya Allah boleh dp5 juta dp5 juta Ansurannya cuma 2,8 selama 4 tahun betul Rekomendasi banget di luar <laughs> teman-teman boleh cek deh Insya Allah harga yang kita rekomendasikan masih sangat pantas masih sangat. buat teman-teman bisa, bisa, bisa buat jualan lagi oh, sebenarnya Bisa buat sebutnya lagi bisa buat lagi karena di pasaran masih 105an Om. 105an Iya betul oh. Tahun 2016. 2016. Kondisinya masih bagus banget. Masih ya. bagus banget. Kalau 2000.000, 2000.000. Baru dibuka open price. Baru open price. Heeh. Uh. Uh. Buat teman-teman yang mau nawar langsung aja enggak usah malu-malu enggak -malu, usah ragu. Betul sekali, Om. Oke. Kita selanjutnya ke depan. Boleh. Kita ada mobil legend nih. Legend <laughs> banget ya. Legend banget. Mobil sejuta umat. Heeh. Uh. Avanza G. Avanza G. Tahun berapa nih? Ini tahun 2011, Om. 2011. Iya. Kondisi sih ya, lumayan ya, ya kondisi ya perlu nyiram lah ya, bahan lah ya, ya. Nah, bahan masih bahan. Nah, cuman kalau untuk mesin kaki-kaki dijamin masih aman, masih aman sekali. Me mesin kaki-kaki interior original semua, gak ada yang rembes, enggak ada yang rembes. Asin masih dingin, semua dingin. Power steering lancar ban juga lumayan, ban masih tebel ya, masih teman -teman. lumayan. Ini kondisinya cuman teman-teman ngecek doang, saking orinya. Masih orisinal ya, iya. karena hitam dijemur jadinya seperti ini. Eee. Eee. Cuman, kalau lampu kan nggak kuning, benar, benar, benar, bagus ya benar, ini kondisinya benar, benar, benar, benar, benar, benar, ini. benar, benar, benar, Oh benar, benar, uh. ya, oh, udah panjang benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, kilometer 160 ribu masalah. iya hmm. untuk 2011 Avanza saja termarung masih worth it. masih worth it banget Betul. di bawah 200 soalnya kita pengen tahu ya teman-teman mobil bahan ini walaupun masih bahan tapi kondisi nggak kaleng masih orient ya benar itu dia harganya berapa om harganya murah aja berapa 70 jutaan. 70 jutaan. Ini iya, bercanda, Om. nggak bercanda. Sebulan ntar lu. nggak bercanda. Beneran ya? Iya, yang cepet aja. Yang cepet aja. Cepet cepat ya. panjang aja. Danannya <laughs> cuman ngecat doang. wih luar biasa. Kita lah. Kita uh -uh. sama bemper depan ya. Sama no, bemper depan Itu, tapi aman enggak bahasa Oke, selanjutnya kita ada apaan saya? Iya. Yeah. Nah, ini apaan setan berapa nih, om? Ini langka nih, Om. Oh Speci Luxury. G Luxury G Luxury asli bukan 2015 2015 uh, uh, terakhir terakhir benar uh, uh, edisi terakhir pajaknya panjang pasti panjang oh. sekali Februari 2024 berplat genap untuk Tangerang. alamat SNK di Tangerang, Tangerang juga kabupaten Agupaten 82 kilometernya berapa Om? sepuluh 110000 full service record sepuluh 110000 full service record betul dan juga full set juga full set juga buku servis, buku servis manual, service, manual kunci buku kunci serep bener wee. lengkap kondisinya nggak kaleng-kaleng bagus nggak ada yang kurang nggak ada sepetan Om Servis record om. 2015 manual matic manual, manual. Uh, kondisinya luar biasa luar biasa hampir perfect ya perfect banget perfect banget uh, oh, dalamannya mana? juga segala macam oke okay, cuman paling di retrim aja ya sarung jok ya? Uh, itu sarung doang sarung doang sarung doang. doang. doang. oke okay, bisa temporer bisa ya dicopot. bisa dicopot uh, harganya berapa om harganya kalau di pasaran sih saya lihat ya harga kredit hmm. 138 om 138 oh uh, harga cash mungkin di 143 karena mungkin jarang ya bener saya buka harga cash aja om lah oke okay. 133 133 harga cash 2015 ya Luksuri loh teman-teman Luksuri Bisa nego dong harga masih tersebut Masih bisa Sepuasnya nego lah Nego sepuasnya Iya mau dijual lagi bisa juga Dijual lagi bisa lagi Bisa lagi, lagi. Oke okay. 133 masih minta di nego Minta di nego. Ah, yang penting ada kesepakatan, ada lebihnya. Tuh. Cari berkahnya. Kalau misalkan nggak bisa, Cash time kredit gimana tuh om? DP-nya 5 juta aja. DP lima juta. Uh, ah. Oke. Okay. DP lima juta. Angsurannya berapa om? Tiga koma enam tahun. Tiga koma tahun. Lima tahun. Oke. Tiga koma tahun. Ah. 4 tahunnya berapa om? Paling ditambahin sekitar empat ratus. Empat Paling mahal. Berarti sekitar empat ribuan. Ribu empat oh, ribu lebih 4 dikit. Om. Empat ribu lebih. Empat ribu lebih dua ribu. Lebih hmm. ribu. DP-nya cuma lima juta. tapi buat teman-teman barangkali mau nego lagi bisa ya. silahkan kalo nego DP aja. atau ha. angsuran dikit dikit maya bisa ya. betul. cuman kalau oh. DP kayaknya mobil lima juta udah murah kali om. <laughs> namanya konsumen. Om. betul betul. <laughs> iya iya iya. Ya, kayak cari yang terbaik. betul. tapi memang betul. ini udah cukup terbaik gitu. <laughs> oke kita next selanjutnya ada pajero nih. pajero. latar apa exit nih? exit ini om. exit. exit. tahun berapa nih? dua ribu sebelas. dua ribu sebelas bertransmisinya metik? Insinyurnya ganjil untuk alamat bukan daerah Tangerang bukan ya. perorangan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bulan bukan bukan bukan berapa Om bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan harganya ya bukan ya. okay. eh Dua dua puluh ya, dua puluh dua puluh dua Saya buka dua kosong aja, dua lima, Masih aja. bisa nego, masih bisa nego sepuasnya, masih 205. bisa nego, masih bisa nego. Wih, rekomendasi, rekomendasi, benar Berarti, ya. harganya sangat murah uh. dibanding forum ya berarti, berarti, berarti, yang lain berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, Teman-teman semua. Soalnya saya tempatnya nggak nyewa sih, Om. Oh, iya, Enak iya, jadi di situ. Iya, uh, uh, sendiri. Tempat sendiri. Punya karyawan. Karyawan ada empat <gir> Saudara sendiri ya, Saudara sendiri. <gir> Beres enaknya. Ya? <gir> Harga kasih, nah, Gajinya kasih makan doang ya. Enggak juga. <gir> Nah, kalau mau kredit berapa Om kira-kira? Kredit DP-nya kayak LCGC aja, Om. Oh, oh iya. 15 Dp juta. 15 juta. 15 juta. Angsuran aja berapa? Angsurannya cuma 5 jutaan. 5 jutaan selama lima tahun lima tahun, tahun. tahun bisa 4 tahun bisa empat tahun bisa pokoknya kalau lima tahunnya 5,3 koma kalau 4 tahunnya mungkin dinaikin di lima ratus ribuan lima orang lebih gitu nanti sekitar 5,8 koma ya 5, mobil pajero ya. cicilan di bawah enam juta Benar. masih worth it banget betul betul dua ribu eh, dua belas kondisinya insyaallah masih sangat merekomendasi dan masih bagus naik pakai tinggal pakai ya betul kalau misalkan dep, nego dp bisa ya Nego DP pasti bisa pasti dong bisa. Mau tuker tambah juga silahkan Mau, bisa. Bisa. Mau DP pakai motor bisa ya Bisa banget okay. Mau datanya KTP doang bisa ya <tuk> Asal punya rumah bener om okay. nah, Om kira-kira om <tuk> kalau misalkan Cash eh, bertahap bisa gak om? Barangkali kes ada Kalau saya alamatnya selama masih dalam lingkaran yang deket ya Oke. Okay. Uh -uh. Terus uh, saya tahulah ibaratnya okay. gitu kalau sisanya tinggal dikit aja sih gak masalah Om oke okay. nah, tapi kalau masih banyak kan kita buat perputaran modal ya 70% atau 50% kira-kira ya kalau misalnya sisa 30% ya insya Allah masih, masih bisa, bisa okay. uh, kalau ini kita buat perputaran modal lagi Om betul, betul teman teman sudah di uh, edukasikan yeah. misalkan ke tahap tapi ya minimalnya 70% Iya yeah, betul 30% nya ya bolehlah. boleh lah dibantu betul. nah itu udah sangat merekomendasi ya nah. dari segi harga dari segi Kredit juga BP-nya cepat-ceper Asurannya minim-minim sekali uh. Kita selanjutnya yuk Yuk boleh Om Alvin ada lagi nih Ini Pajero Dakar apa Ini yang Dakarnya Dakarnya 2012 2012 2012 Sorry nih Rada debu ya Bener Aduh Gak apa-apa Tadi habis hujan soalnya Bener Anginnya juga kenceng banget Anginnya juga <laughs> kenceng banget Jadi mohon maaf kalau okay. Rada kotor belum dilap Dakar 2012 Bertravisi oh. otomatis, Pajaknya di bulan Maret Panjang banget Panjang banget 2012 empat dua empat Berempat ganjil untuk alamatkan Tangerang Kota. Tangerang Kota, betul sekali. Kilometernya Om? Kilometer ini sekitar 140 ribuan. 140 ribuan. Ah, tapi servis record ya Om ya? Oke, full ah. set ya. Full set. Full set. set. Buku service ada, buku kunci cadangan uh, ada. ada. Semua masih normal. Masih normal Langsung semua. Mesin grup apa semuanya masih, masih normal? Masih enak semua. Masih enak, masih enak. Ada, ada garansi PR. juga. Garansi juga. Enggak usah khawatir, teman-teman, pokoknya ada teman garansi juga. Mobilnya udah tinggal pakai, enggak ada rewel-rewel lagi bener. Ya, jadi walaupun kira. pajero gitu kan saya kalau biasanya di luar kan ngeliat pajero kilometernya kecil-kecil gitu kan bener nah kalau saya ya apa adanya ya. tapi full service record Betul. Gitu. tapi memang wajar om, om. ini kan mobil-mobil harian mobil harian ya, orang seneng pakai ini Irit om bener mirit banget harganya om harganya kemarin saya ngecek barusan juga saya ngecek okay. itu 2012 sama kayak saya kilometer puluh hmm. ribu oke okay. dia buka harga 265 265 265, 265. Oh kita ngecek di pasaran marketplace atau online sekalipun bisa ya bisa dua ratus enam puluh dua ratus puluh lima dibuka dibuka mereka nah. orang oke kalau di sini berapa om? saya dua empat delapan aja dua empat delapan tapi masih bisa nego ya masih bisa nego dikit dua empat delapan yang ditawarkan masih bisa nego sama om Alvin benar benar benar nah, Bener -bener. nah gitu kalau aja. mau kredit berapa om Kredit DP-nya 25 puluh lima nih om. DP dua puluh Karena kan harganya masih di atas dua ratusan. Dua ratusan. dua ke atas gitu. Betul. Uh. 248 dibuka. Yang hmm. kredit juga sama. Dua noternya. Betul, sama aja. Nah, nggak dibeda-bedain. Enggak dibeda-bedain. Nah di situ nilai estetikanya harga kredit dan harga notaris <laughs> yes, sama. sama aja kan. Betul. Betul. Uh. Angsurannya berapa om? DP dua puluh lima. Angsuran tujuh juta Om. Tujuh juta. Tujuh juta. tahun. Angsurannya nah. empat tahun. 5 nah. tahunnya berapa om? Lima tahun ya. Nah eh uh, di kepala 6,9 kayaknya apa 6,9 ya, atau 7 juta pas atau ya kurang lebih uh, Dp 25 dp25 Dp mungkin teman-teman dp25 oke okay. angsurannya bisa dikurangin bisa nah. asal hmm. jangan minta 4 juta setengah ya oke, yuk, selanjutnya kita ada boleh Innova, nih. Innova tahun berapa nih ini 2011 yang bensin, ada langgan yong diesel nih ini bensin oh bensin. sayangnya okay. tahun 2011. 2011 ini grand bukannya model apa ya bener-bener Asli. Oh, asli grand. Asli. Oh. Ini kebetulan punya tante saya. Oh. <laughs> Jadi iya, iya. saya tahu pemakaiannya. Tahun 2011 yang sudah facelift yang uh, model Grand. Grand. Pajaknya Panjar. November. Ah, uh, November. Untuk alamat SK di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dan platnya ganjil, Ganjil. Teman -teman. Kilometernya berapa nih, Om, kira-kira? 128.000. 128.000 uh, masih worth it lah ya. masih 2011. 2011. Atau sama perorangan, punya tantenya juga katanya uh, Betul, Jadi, katanya bisa pinjem dong katep Insya Allah. Insya Allah bisa, pinjam. bisa pinjam, asal jangan resep. Nah, <laughs> yang penting jangan rese ya, tuh Harganya berapa, Om? Harganya oh, manual matik, matik, Ini manual metik. Ini matic. Ah, harganya, Om. Harganya enggak usah di atas 140, Om. Nah. Itu dia. dia. 144 aja. 144. Heeh. Uh, Tipe G bertransmisi otomatis bensin. bensin. Yang model Grand. Grand. Tapi bisa nego. Masih bisa nego. Oh, 130-an bisa kalau boleh nawar? Teman-teman barangkali 130-an di 140 deh. 110. Iya. Oke, okay. itu 140 masih dijual. Bisa dijual ya? Iya. Saya Tapi... berharapnya sih di atas dikit ya. <laughs> Tapi barangkali kalau teman-teman nawar lagi dikit dari 140 bisa enggak? Aduh, udah harga mentok, harga mentok ya banget, ya. ya. Uh, uh, pastiin aja, aja tapi ya. ini aja. ada nah, nah, ya. Ngobrol aja deh. Ngobrol bareng. Uh. Ada prinsipnya mobilnya sudah sangat bagus. Betul. Tinggal harganya teman-teman kompromi diduduki bareng Oke, kreditnya berapa Om? Kalau kredit Kredit DP-nya 13 juta. dp tiga juta. Ah, amat om tiga belas juta. Sepuluh. Sepuluh juta boleh. Sepuluh juta boleh. Boleh. Angsurannya udah om. Empat koma enam. Empat tahun. Empat tahun. Empat Selama empat tahun. Lima ah. tahunnya paling sekitar empat jutaan ya Empat satu, empat ya 4,1, Empat an ya, okay. empat Oke. Okay, selanjutnya, ini ada mobil apa nih Lawas nih ya? Ini mobil Orang. Lawas good condition ini om. Oh iya. Yeah. Good condition banget. Masih catnya sebagian ori banget paling ada spet-spet aja om Grand Civic om Grand Civic tahun 90 tahun 90 Grand iya. tahun 90 bentar lagi juga digoreng Om hmm. <laughs> iya kan adenya udah digoreng nih oh, yang lokanya iya, kan iya. iya bener Iya. ya udah digoreng uh, uh, uh, uh. tinggal ini nih bentar lagi digoreng eh uh, okay. interior ab ya platnya ab om pajak hidup tapi Pajak hidup pajak hidup bulan November panjang banget ya North Jakarta Dog Jakarta Dog Jakarta, Jakarta. Oke okay. ini Istimewanya sama dandannya apa aja nih, Om? Karena mobil lawas nih, Om. Ini automatic, oke, okay. termasuk langka, oke. Okay. Mesinnya nggak ada dandan, nggak ada dandan. Siap keluar kota, siap keluar kota. Keliling Indonesia juga kuat, nggak ada yang keropos sama sekali, nggak ada yang kropos sama sekali. sekali. Oke, okay. interior full ori, blue drew, oke. Okay. utuh nggak ada yang sobek, nggak ada yang pecah. Oh, nah ini AC hidup semua, hidup. Metiknya juga aman, metik aman, power steering aman, power steering aman kaki-kaki senyap. senyap, saya udah ngetes di tol seratus empat puluh lima masih karbu, masih karbu ya? dual karbu DOHC, dual karbu DOHC, ah. tapi memang Honda dari dulu udah bagus, udah ya, bagus, udah bagus lah atau, teknologinya udah lumayan, udah siap-siap siap teknologi VTEC om, betul, betul, betul, betul. kilometer pasti udah gonrong ya, enggak om, kilometer seratusan ribu om, seratus ribuan, seratus ribuan. ribuan, asli nih, asli om, jarang, -jarang loh dapat mobil yang punya hanya kalau dikasih tahu mungkin orang Jogja orang penting termasuk Om. Oh ya? Iya, di dalam oh. situ ya, di BPKB-nya ya. Sebagai tokoh ya, toko sebagai tokoh masyarakat. Toko, ya. uh, toko okay. masyarakat. Kayaknya menteri dulu deh, Om. Menteri. Ayahnya ya, oh. saya juga rada lagu kan kemarin sempet debat sama orang tua ya. Oh. Pas ngangkatnya mobil. Ini mobil yang bener benar melayaknya <coughs> dan mempunyai histori. Mobil Sidul, Om. mobil Sidul Iya. Yeah. <coughs> Kita pengen tahu, Om, harganya berapa, Om? Seharga Nmax PCX. Oh ya? Daripada beli PCX Nmax. Oke. Okay. Mendingan ini om, oke ya kan? Empat juta, empat juta, empat juta masih bisa nego, masih bisa nego dong. Pasti kenapa? Dan... Kenapa rada mahal ya? Mungkin kalau misalnya dilihat mobil tua itu kan enggak bisa ada harga yang pasti ya, benar. Karena sesuai kondisi dan lain-lain. Kalau mungkin teman-teman di luar bisa dapat 25 jutaan. Di luar masih bisa dapat. Masih bisa 25 Cuman dandannya mungkin pajak Lebih dan lain-lain. itu buat restorasi restorasinya ya. Kalau ini kan nego aja. Empat puluh juta, teman-teman udah rapi, udah, rapi. udah nggak perlu restorasi. Oh. Restorasi, ya benar. Uh -uh. Tinggal harga doang. <laughs> harga doang. Tinggal cocokin aja. Cocokin aja uh. ya. Nggak ada dandan nih, Om. Gak ada sama sekali, Om. Tuh, luar biasa loh, Jarang-jarang di luaran ya kalau cari yang lebih murah banyak banyak tapi yang istimewa jarang-jarang. Nah selanjutnya kita ada mobil ke mobil Niaga Miaga mm. komersil. Mm. iya betul. Suzuki Tayo tahun Keri berapa? Tayo. Yuk? 2019 om. 2019 mm -mm. ini yang PS apa belum? Non non PS masih manual biasa ya. iya. Tipe WD? WD, White White uh, Tahun 2019. 2019. manual teman-teman untuk pajaknya di bulan Mei 2024. 24, 23, 24 ya. Uh, uh. Empat ganjil untuk ramadan ah. ke daerah tangerang kota pelorangan. Betul. Duh, meternya berapa meternya Bro Om? Berapa meter om? sih sebenarnya? Rada tinggi ribu, eh, ya delapan puluh ribu ya. Delapan puluh ribu. Wah wajar lah. Wajar lah mobil kerja. Yang penting enggak uh. bonyok ya Om. Enggak ada bonyok Gak sama ada sekali. Nggak ada bonyok saya masih sama sekali. Asis lempeng semua ya. Nggak ya. ada keropos. Enggak ada keropos. Uh, uh, Mesinnya masih terus, enak. Mesin masih enak. Kaki masih enak. Kaki masih enak. Okay. Ban juga baru. Ban masih baru. Mas masih baru mas okay. baru. Harganya berapa om mobil ini om? Harganya ini 94 puluh empat oh saya bukannya om. Sembilan Iya. Tahun 2019 ribu okay. uh. sembilan belas. Dua ribu Teman-teman yang punya angka ajuin aja kesini. aja betul. Yang mau kredit ajuin aja. Ajuin berapa, aja om. Sayang ngebantu teman-teman yang punya usaha ya. Oke. Okay. Uh. Ini kan biasa buat usaha lagi. Betul sekali. Jadi kalau DP nggak usah gede-gede. Uh, DP berapa DP 5 juta aja ya? 5 juta aja ya. Uh, masih nego ya? Uh, masih nego. 5 juta masih nego. 94 masih bisa nego juga ya. Uh, uh, Angsurannya berapa om? 3,2. 3,2 uh, selama 4 tahun aja. 4 tahun 3,2. Uh. Uh, murah ya DP 5 juta yang ditawarkan itu pun masih bisa nego. Iya. Angsurannya 3,2 selama 4 tahun. A ada garansi lagi? Garansi mesin dan transmisi. Pasti. Kalau saya udah pasti include itu dari otospektor dan juga kalau menurut saya mobil enggak terlalu capek ya enggak terlalu capek masih wajar om. banget masih bagus untuk uh, ukuran mobil komersil teman-teman tahun 2019 yang teman-teman uh. dapatkan dan juga untuk cacetnya masih orisinil kayaknya. Masih orisinil. Masih orisinil semua. Cuma ini paling bemper lah ya, wajar. Wajar, bemper, oh, betul. Oke, okay, ada lagi Om yang mau ditanyakan? Mau disampaikan atau stok-stok yang lain yang masih di luaran? Uh, kebetulan kalau misalnya mau nyari, uh, mau nanya-nanya yang stok di luar oke. Okay. saya mungkin ada di gudang saya atau oh. kita bisa bantu cariin. Di gudang ada berapa Om? Bagi, om? Kurang lebih ada lima lagi, Om. Masih ada uh, lima cuma lagi. Cuma di sini Om lemot ya. Boleh disebutin Om, barangkali ada teman-teman uh. yang mau nanti uh, kalau misalnya butuh BRV 2016 ada oke, okay. manual? Terus, Matic? Uh, Matic, okay. eh, Prestige ya Kia okay. uh, Rio Kia Rio tahun? Uh, 2017 oke okay. sama Mercy nya ada 1 W2 berapa ya? saya lupa juga tuh Mercy tahun 2001? 2 nggak, bukan, 2011 2011 uh, okay. W2 berapa itu ya saya juga lupa tuh ya wabangkul bukan? Okay. <laughs> bukan, 200 oh, C200, ah, C200. Ah, C200. C200. oke okay. ah. terus, apalagi om? Terus ada Terios paling om ya, yang itu Avanza E 2006 apa um, 14. 2014? Uh, manual. E 2014 uh, manual ya 2014 manual. Ya sama Honda Freed 2010. Honda Freed 2010. Iya yeah. uh, masih banyak dong ya? Masih ada om. Uh, Honda Freed berapa ya, om? Honda Freed ya, 2010 PSD. saya baru ngangkat sebenernya om ya. SD pak SD om. SD om. SD. SD. SD. 2010 uh, masih kompor ya? Masih kompor pasti. Berapa uh, ditem? om? Aduh saya ya, lagi kita. belum estimasi sih om ya. Uh, orang lebih di bawah 120 sih Om. Di bawah 120 ya. lah ya, pasti di bawah 120 jauh Oke. ya. Saya juga. Hitung dulu nih. Hitung dulu berapa yang berapa? lebihnya aja ya? Betul sekali Oke. oh. Tuh teman-teman. <tuh> stoknya masih banyak banget. Masih di gudangan masih lebih dari limaan kurang lebih. Ada, ya? betul. nggak ada lagi yang mau disampaikan dong, kira -kira? Udah itu aja. Saya uh... ya kita walaupun dalam gang ibaratnya. Oke. Okay. Tetap kita harus menjaga uh, kualitas, kualitas betul, benar. yang penting bekas nabrak, bekas banjir itu nomor satu. oke, okay. tuh teman-teman <coughs> uh, berikut tadi yang telah kita review semoga bisa merekomendasi semoga bisa menjadikan pertimbangan dan bahan rujukan buat teman-teman yang mau membeli kendaraan mobil second yang harganya murah dan kualitasnya sangat pantas buat teman-teman dapatkan tuh. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan Saya dari Dua Sauto, Om Alvin dari SKM Autos. Auto. Udah diri pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton dan Sampai ketemu lagi di video selanjutnya